serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia kabar terbaru dari pasti dan pilar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini langsung kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Pubdance Masya Allah Pubdance ini baru saja mengunggah foto bareng BBL dan ada ucapan dari Pabdance untuk Baby L ya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, ke satu tahun. Wah, wow, Masya Allah, luar biasa nih, Opa Daniel yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada cucu kesayangannya, Abang L. Kita lihat juga bersahabat ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan, diantaranya dari Bang Yudi Revan. Mengatakan abang ganteng katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari Bu Fir mengatakan Opa gak mau keduluan sama siapa-siapa Jadi ngucapinnya duluan Happy birthday Day Masya Allah Luar biasa Gak mau ketinggalan bersahabat ya Opa Daniel langsung ucapkan Happy Birthday buat BBL Masya Allah Mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu bahagia dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Dan kita juga ke persahabatnya di Onggan ya Bu Firni Diingatkan kembali untuk warga Konoha Setiap trending kan jam 12 malam ini persahabat ya Untuk hashtagnya Happy Fatih Day Perhatikan huruf besar kecilnya persahabat ya. Biar bisa trending di Twitter Semangat yuk kita bisa trending kan jam 00.00 .00 waktu Indonesia Barat nanti semangat untuk kita semuanya Siap trending persahabatnya Spesial di hari ulang tahunnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Kemudian juga persahabat di unggahan IGS nya Bang Bobby Suarez Satu jam yang lalu persahabatnya mengunggah unggah sebuah postingan kalimat, entar aku jawab di konten YouTube-nya aku, ya guys. Tanyakan sesuatu pada saya. Wow, yang penasaran, bersahabat ya yang ingin bertanya sesuatu kepada Bang Bobby? Silahkan tulis pertanyaan kalian di IGSnya nya Bang Bobby bersahabatnya, karena nanti akan dijawab langsung di kontennya Bang Bobby Suarez. Kita lihat juga di unggas selanjutnya, terlihat. Bang Bensi Kumbang sedang dulu santai sambil syuting sepertinya para sahabat ya Kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan bahagia untuk kita semuanya Tetap semangat, support yang terbaik buat Lesler Family Berikutnya juga para diingatkan untuk kita semuanya Jangan lupa dukung Bunda Lesti Kejuara di Hip Award 2022 Sebagai nominasi artis paling hip Diingatkan yang belum voting, silahkan vote per persahabat untuk syarat dan ketentuan Diingatkan kembali yang pertama, kalian harus follow akun hip500, yang kedua like postingan foto yang ada bunda Lesti Yang ketiga tukar satu poin, di menu poin aplikasi My Telkomsel dengan klik banner Lesti yang keempat, tulis kode unik dengan format kode unik spasi komentar paling menarik mengenai Lesti Dan sertakan hashtagnya HipWord 2022 di kolom komentar Yang kelima, boleh komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang Ini poin yang sangat amat penting banget ya Nomor 5, boleh kalian komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang karena untuk batas voting, Hip World 2022 final stage ini berlangsung hingga hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Semangat terus untuk warga Konoha dukung Lesti Kejoran. Mudah-mudahan menang ya di Hip World 2022. Kita yakin, kita kompak, dan kita solid.